Terbaru terupdate dan terhangat seputar Leslor tentunya Baiklah persahabat Leslor dimanapun kalian berada untuk mengawali perjumpaan kita di siang hari ini Pemimpin akan memberikan tentunya cidukan kekiutan mancun dari idola kita Unggan pertama persahabatnya kita lihat ada unggahan spesial momen banget di channel youtube-nya kakak Bilar ya. Wow baru diunggah di channel youtube-nya kakak Rizky Bilar Momen main games bareng tim ya Masya Allah perhatikan di postingan ini Kakak Bilar ini perjuangan banget ya Untuk memenangkan pertandingan lomba Tentunya tarik sarung Wow ini lawannya ada Bang Lintar tuh Wow sampai berjuang banget nih Kakak ya Bilar Pak sahabat ya Masya Allah luar biasa Mudah-mudahan saja tentunya selalu diberikan kesehatan untuk mereka Amin Ya Rahman al Alamin Momen ini diunggah kembali Oleh akun malaikat pencantar Leslar Ada kalimat kesen yang dituliskan nih persahabat ya Papa billar luar biasa ya Walaupun udah disyukur katanya Tuh ya tetap bangkit lagi Masya Allah semakin kuat Semakin semangat apalagi yang mendukung istri tercintanya Masya Allah luar biasa Tabarakallah mudah mudahan selalu sehat Untuk idola kita dalam pusingan tersebut juga banyak sekali tanggapan positif yang diberikan dari para fans, salah satunya di sini dari akun Instagram Susi469 mengatakan nonton lagi ah ketagihan gue kalau mereka main games ngakak mulu mood banget sumpah katanya itu Masya Allah banget ya ketagihan katanya untuk selalu ingin menonton vlognya Kak Rizky Bilar apalagi ini vlognya main games ya Semua luar biasa lucu ketawa bahagia Dan kita lihat perjuangan yang sangat luar biasa Diberikan ditunjukkan oleh seorang Rizky Bilar Dan kita lihat persahabat ya Masya Allah akhirnya tuh Tak sia-sia tentunya kakak Bilar berjuang Akhirnya mendapatkan juga nih games Tentunya persahabat ya melawan Bang Lintar Masya Allah Mudah-mudahan saja selalu sehat selalu bahagia untuk tim dan idola kita Berikutnya kita lihat juga persahabat Ada sebuah momen vitamin tipis-tipis dari idola kita Perhatikan ya Masya Allah dipeluk dari belakang dan dicium Duh manja banget ya kakak Pila terhadap bumil cantik ini <laughs> Membuat kita semakin baper dibuatnya Masya Allah Dan kita lihat juga di kolom komentar banyak sekali Tanggapan yang sangat luar biasa Diberikan dari Lesla Roberts, yakni dari akun Rob.ia Mamakun Mengatakan Yang pas closing ngebayangin dong gue tenaganya Si kakak, Masya Allah Luar biasa, baik di persahabat ya Dan selanjutnya juga Komentar lain diberikan dari Akun Instagram cheat. Tawati 14 Gagal fokus mayang di belakang Gak kuat lihat keuangan Katanya tuh memang bener banget Perhatikan yang di belakang ini Gak, gak kuat kayak melihat keromantisan kubuan kekiutan Yang tadi suguhkan Oleh Dedek Alasti Dan kakak Rizky Bilar Dan berikutnya vitamin luar biasa Juga yang kita dapatkan Masya Allah lagi-lagi di peluk dari belakang oleh kakak Bilar dan langsung dicium aja tuh ya Masya Allah Mudah-mudahan selalu bahagia dan dijauhkan dari orang-orang yang tidak baik Dan selanjutnya ini tentunya ada info dari Antv Persahabat ya Mengingatkan kembali Jangan sampai lupa untuk hari ini jam 4 sore Ada acara terbaik dari Leslar Cinta Abadi Leslar Tetaplah setia bersamaku di di Anteve Persahabatian ya, Live Wajib kita dukung, wajib kita nonton. Jangan sampai terlewat, jangan sampai ketinggalan untuk selalu menyaksikan karya-karya terbaik dari idola kesayangan kita. Di sini juga kita mendapatkan bocoran episode kali ini luar biasa persahabat yang dibocorkan oleh Antv. Cinta Abadi Leslar tetaplah setia bersamaku, Minggu 10 Oktober 2021 jam 4 sore waktu Indonesia Barat.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 Tentunya tetaplah setiap bersamaku jam 4 sore hari ini di antv Jangan sampai lupa dicatat jamnya persahabatnya biar nggak ketinggalan untuk selalu menyaksikan karya-karya terbaik dari idola kita. Dan berikutnya kita lihat juga persahabat dari kabar terbaru dari IGSnya Bang Adlin ya. Sedang makan siang Tim dan Lesler Masya Allah. Mudah-mudahan ada kejutan dan ada cedokan vitamin manja di siang ini untuk kita semua Yang selalu menunggu kabar baik, kabar bahagia dari idola kita Dan berikutnya juga kita lihat persahabat ya di ig nya Bang Adlin 2 menit yang lalu nih mengunggah Bang Lintang ternyata baru bangun tidur yang persahabat ya do seger banget ya Luar biasa Tim selalu kompak dan selalu solid Menyuguhkan kejutan-kejutan bahagia untuk fans sejatinya kita masih menunggu kabar baik dan keberbahagia, tetap stay tune dan pantengan channel ini terus biar kalian tidak ketinggalan informasi menarik terbaru terupdate selanjutnya. Ini tuh informasi di siang hari ini bagaimana tanggapan kalian, silahkan berkomentar, mengucapkan terima kasih, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.